Okay, so, so, ni ni. Jadi, apa so, yang dia buat? Dia buat apa? Dia buat apa? Dia buat apa? Dia ni apa? Dia buat apa? Dia buat apa? Dia buat So Dia kita apa? Dia buat apa? Dia buat apa? Dia buat apa? Dia buat apa? Dia buat apa? Dia buat apa? Dia buat apa? Dia buat apa? Dia buat apa? Dia buat apa? Dia buat apa? Dia buat That's why, malam ni, kita target talapia. So, tak lain tak bukan, kita bersama dengan Peter sekalian lagi. Eh. Hai, Peter kat bawah. Hello Peter. Hai. Hai, mantap-mantap lagi eh. malam ni. harapnya macam tu lah. Okay. Tapi, nampak ikan kecil sahajalah. Banyak. Kalau anda boleh nampak lah, saya try zoom ah. Hey. Nampak tak ikan? Banyak. Anak oh. kecil-kecil lah. Tapi, semua kecil-kecil. Nampak tak? Ikan ni. Nampak. Yang mana yang besar punya Kita kena carilah lubuk dia So petang tadi dia main-main air Kat sebelah ni So Sekarang dah malam lah tak tahulah, Kita try tanah lah tu Dengan air dalam tu kan Okay so hari ni kita try ya Mancing guna Ini panggil apa lah Jaring lah Ini pun first time lah Sean guna Tak tahu lah ni panggil apa Jaring lah Mancingan cara pancing sudah sampot lah So, kita try lah. Nah, di bit bawah sekarang. Aduh. Uh. Ah. Kita gate sini ya. Ah. Bongkang kan, ni sáng nay có bóng căng đã đâu ra bạn nha phu. Yeah. Chào được phan dia turun terlebih dahulu oh dia turun dahulu oh kita oh, kata kena tunggu lah buang jaring bawah tu lepas tu tunggu tunggu dia renang terus sangkut lah tau dapat ini first time lah saya pun tak pernah main jaring-jaring ni kita kita dia punya mah, main cacing ke, cengkrik ke, belalang ke, itu biasa lah kenapa pakai jaring-jaring ni memang first time lah Ini spot lah kalau nak dapatkan ikan talapia untuk buat umpan ikan baung lah apa ah boleh lah best Cuba ikan ni kecil-kecil ya Tengok ah Ada tak ada Sampang kong Wow, ya pandala je Okey dapat, tapi tak tahu ikan apa. Harap-harap bukan ikan bandala je. Wah. Banyak juga eh. Wah, talap dia weh. Tapi kecil lah. Ini nak buat apa? Goreng pun tak cukup lah. Goreng pun tak boleh. Mantap ke tak mantap? Tidak <tuk> <Nanda. tuk> tak Tak lah, dapat ikan target Tapi kecil kecik Ok, tak apa, kita buka dulu Nanti kita sambung balik Kecik dah Aduh Eh, si hati lah Kecik ni jin dia ular lah, jinn dulu <tuk> sen lah Dia kawasan uji lah Sam go Sam sekejt lah 3 jari 2 jari Ini kecil sangat lah ini Ini masih okey lagi lah kita simpan lah, kita simpan time kita balik, baru kita release ke macam mana lah, kita tengok <laughs> dapat ikan target, tak sampai 5 minit lah tapi kecil sangat ok, kita sambung nanti ok, manjangan kedua, kali kedua ada ke lah? tak ni oh, contoh niau putian niau, jengga tongsi ah. dia cakap, ah. bukai ton lah <laughs> jala <laughs> hilang ada dah. Dia ah. Oh, kecil, dia agak dah Satu. Satu ni pun kecil. Ah, semua sini kecik -kecil, kecil eh. Ini kurang panggil apa ah? apa Dulu ayah saya pernah bela, tapi dia warna kuning punya. Tengok baunya oh. Jadi hitam pun ada, saya pun pernah makan Tapi tu yang belah punya lah, ini dia Korang panggil ni Sipul apa? Sipul apa ni? Rasa dia okey juga tau Tapi, yang belah lah Ini dia punya Oto lah Apa korang panggil dia ni? Rasa dia sedar lah, nak makan Eh, hey, katao dong jilal Sangkut Okay, disebabkan sangkutlah, So, kita punya barang Itu jaring pun dah hilang Dua sangkut bawah tu So, kita dapatlah beberapa ekor Anak ikan je Ini ada satu, dua, tiga, empat Lima lah Ada lima ekor je, yang kecil lah Ini pun kecil Kecil-kecil so, ni kita lepas sajalah Tak guna Kalau dapat sepakul tu boleh lagi Kita fikirkan nak buat apa kan Ini lepas sajalah Sama ada kita try spot yang lain Ataupun kita berakhirlah Pemancingan hari ini ya. Sebab petang tadi memang nampak lah Ikan besar Tapi malam-malam ni tak nampak lah ikan di mana Yang kita try sangkut-sangkut ni pun Ikan kecil je Dan jaring-jaring yang ataupun jala yang kita gunakan tu tak tahulah panggil apa pun dah sangkut dua kat bawah ni, lepas tu, kena guna tali yang kuat lah tapi kita pakai yang 15 lb saja. so memang putus lah, so di bawah tu dia sangkut, tak gunalah kita try lagi di sini ya. Eh. so kita tukar spot ataupun kita berakhirlah video pada kali ni so oh, terima kasih ya eh, kerana sudi bersama kami ya. Eh. alright itu sahaja dari saya, jangan lupa untuk subscribe kepada channel kami alright, bye bye